Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Petokca ya, teman-teman. Ini saya berada di lokasi Pantai Wisata Gumuk Kantong ya. Banyuwangi, Muncar, Jawa Timur, Indonesia. Nah, ini di suasana malam hari ya. Di sini malam masih tetap buka ya wisatanya nah, Dan ini suasananya pantainya ya gelap gulita nah, Itu lampu-lampu para nelayan Yang sedang bekerja mencari ikan uh. Hai ini di tepi hai bawah hai hai hai hai hai hai teman teman hai hai hai hai di sini hai hai sebenarnya masih sangat luas itu sampai sana itu ya teman-teman mungkin teman-teman ada yang mau main di pantai Penyulangi Muncar ya pantai gemuk kantong ini lokasinya Oke Lanjut ke warung lagi. Nah, ini warung-warungnya. Jual nah, hai, oh, ngopi hai, ah, Ngopi hai, hai, hai, hai, untuk pengunjung, pengunjung. Oh, mau tapi kalau siang di sini sangat ramai banget di sini ya teman sampai penuh sama kakek Munar gimana Mbah nyateng kami ini kalau ya udah sampai kakek kakek gugung andong Ya, teman-teman, saya akhiri. Cuk. saja videonya. Mungkin teman-teman ada yang mau main ke sini silahkan kalau mau mandi-mandi di pantai itu di sana juga ada teman-teman ya. oke. oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh